Oke ke percitaan yang kedua ya. Oke lanjut ke percitaan yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua ya Kelima guys Oke lanjut ke versi yang ke-6, guys. Ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke-7. <SILENCIO> Oke lanjut ke persetanyaan ke-8 ya. Oke lanjut ke persetanyaan ke-9. oke lanjut ke versi tanya ke-10 ya oh. oke lanjut ke versi tanya ke-11 Oke, okay, lanjut ke wisata yang ke-12. Oke lanjut ke versiode yang ke-13 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-14 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-15. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya. lanjut ke verset yang ke-17 oke okay, lanjut ke verset yang ke-18 ya Oke, lanjut ke presiden yang ke-19. Oke, lanjut ke presiden yang ke-20, ya.